Saya yakin teman-teman masih semangat ya untuk melanjutkan press briefing selanjutnya. Saya juga sangat bersyukur pada hari ini Pak Hose masih bisa mendampingi kita untuk merespon beberapa pertanyaan yang diajukan. Dan sebagaimana biasanya juga ada Pak Yuda yang akan merespon beberapa isu terkait masalah perlindungan warga negara. Rekan-rekan sekalian karena substansi utama yang akan disampaikan sebenarnya pada briefing adalah menyangkut hasil ASEAN-TASIA Summit dan teman-teman sudah sama-sama mendengarkan apa pokok-pokok hasil dari pertemuan tersebut maka dalam sesi ini kita hanya akan langsung merespon beberapa pertanyaan sudah disubmit disampaikan oleh rekan-rekan sekalian sebelumnya dan untuk itu uh, saya akan mengundang Pak Hose terlebih dahulu untuk merespon dua pertanyaan terkait ASEAN dan terkait dengan Code of Conduct di South China sea. saya persilahkan Pak Hose Terima kasih Pak, selamat teman-teman Uh, Mohonai pertanyaan, apakah TGT ASEAN sudah dipastikan dilaksanakan secara virtual? Uh, dapat dikatakan bahwa uh, pasti dilaksanakan secara virtual. Uh, rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni. Uh, agendanya sampai sejauh ini belum uh, dibagikan, seperti diketahui bahwa tanggal 26 itu, uh, itu adalah hari Jumat Jadi juga uh, sekarang kita akan kedua untuk mengatur waktu agar memberikan waktu kepada para pahlawan yang akan melakukan jadi ini jawabannya adalah bahwa pasti Nah apa tema isu besar KTT tema isu besarnya adalah ASEAN uh, cohesive and responsive maaf, cohesive and responsive ASEAN itu tema besar Uh, yang akan dibawakan uh, uh, pada saat pada KTT ke-36 itu uh, antara lain pembahasannya ya uh, agenda secara uh, umum yaitu midterm review, midterm review, isu-isu kawasan uh, dan global dan external relations. Jadi isunya umum sekali terserah kepada para kepala negara, kepala pemerintahan untuk mengangkat isu apa, apa saja bisa gitu. Isu-isu uh, kawasan tentu saja tidak bisa terlepas dari, maaf, isu-isu kawasan dan global tentu saja tidak bisa terlepas dari uh, COVID-19 dan post pandemic recovery. Uh, tentu saja akan dibahas dan kemungkinan besar uh, Indonesia, Pak, Pak Presiden, juga akan mengangkat isu itu. Uh, kemudian ada isu uh, external relations. Uh, pada saat ini uh, beberapa negara beberapa negara uh, telah mengajukan aplikasi untuk menjadi uh, anggota, uh, maaf, mitra negara uh, ASEAN. Uh, baik itu dialogue, full dialogue partner uh, maupun uh, sektoral dialogue partner atau development partner. Jadi uh, ini salah satu isu yang akan dibahas uh, oleh uh, para kepala negara uh, ASEAN. Uh, dalam KTT ke-36 uh, tersebut uh, sebagaimana teman-teman semua sudah tahu dari dalam briefing kita sebelumnya hanya sekedar untuk remind bahwa ada selain KTT Properasian ada juga interface uh, dengan uh, pemuda uh, Juga dengan uh, ASEAN Business Advisory Council uh, Dan juga uh, ada dengan ASEAN Interparliamentary Assembly Jadi ada uh, interface uh, tiga itu Kemudian ada juga KTT khusus yang mengenai Women Empowerment Uh, semua itu belum ada, sampai uh, saat ini belum ada agenda yang disirkulasi oleh Ketua, tentu saja sedang di, disiapkan oleh Ketua dan kami harapkan dalam beberapa hari mendatang ini sudah dapat uh, agenda yang akan disirkulasikan uh, oleh uh, Vietnam. Uh, ini mengenai KTT ASEAN, uh, kemudian apakah ada uh, isu khusus seperti uh, Laut Cina Selatan yang akan dibahas oleh beberapa negara Indonesia bersama Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Uh, saya bisa katakan bahwa pada KTT itu tidak ada satu isu khusus yang akan dibahas bersama. Jadi terbuka seperti tadi, ada agendanya dan silahkan uh, setiap uh, kepala negara bebas untuk mengangkat isu apa saja. Uh, kemudian uh, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Indonesia dan ASEAN optimistik bisa menyelesaikan Code of Conduct uh, di Laut Cina Selatan? Uh, terlihat uh, bahwa semakin agresifnya uh, mengklaim perairan Laut Cina Selatan. Nah, Cina mengklaim lauh -la -la, ah, Laut Cina Selatan. Uh, Dapat kami sampaikan bahwa Sekedar untuk uh, refresh our memory bahwa uh, Code of conduct ini uh, sebenarnya sudah selesai First reading nya sudah first readingnya diselesaikan uh, Dan uh, uh, tahun ini sebenarnya direncanakan second reading nya akan diselesaikan juga uh, Sebelum kita tahu bahwa arak covid ini sebenarnya ada satu rangkaian uh, uh, pertemuan yang sudah direncanakan yaitu pada bulan Februari di Brunei tertunda karena COVID-19 kemudian uh, di Filipina itu direncanakan pada bulan Mei tahun ini juga Indonesia akan host pada bulan Agustus dan Cina akan host pada bulan Oktober sehingga direncanakan tahun ini second reading itu bisa uh, diselesaikan namun karena ada COVID, jadi masalah uh, penyelesaian second reading itu menjadi pertanyaan Sejauh mana uh, masalah COVID ini akan subside, sehingga akan kita akan memulai kembali uh, negosiasi uh, draft, single draft uh, uh, code of conduct tersebut uh, Seperti diketahui teman-teman bahwa negosiasi uh, code of conduct itu tidak bisa dilakukan secara virtual, itu beda itu, jadi sulit sekali Uh, untuk mengadakan uh, negosiasi kode of conduct ini uh, secara virtual Jadi kita akan tunggu uh, sampai uh, suasananya uh, membaik Sehingga uh, kita bisa memulai kembali uh, uh, apa? code of conduct tersebut Perundingan code of conduct nah, Kita tahu bahwa apakah optimis tetap harus optimis karena apa? Karena yang tergantung pada komitmen dan kemauan politik Kemauan politiknya sudah ada Dari Asia maupun dari uh, RRT sendiri Kita tahu bahwa uh, Premier Leticia sudah menyampaikan secara terbuka uh, Bahwa uh, China merencanakan menyelesaikan Code of Conduct ini Bahkan tahun depan, tahun 2001 itu diharapkan uh, dapat uh, menyelesaikan Code of Conduct uh, tersebut uh, Namun uh, ada force majeure yang sedang kita hadapi sehingga kemungkinan kemungkinan besar itu tertunda uh, bahwa ada uh, insiden-insiden di lapangan justru ini kita semakin perlu code of conduct itu uh, untuk bisa uh, reduce tension untuk bisa ada confidence building measures yang lebih baik preventing incidents dan managing incidents itu. Uh, bahwa optimis ya Sekali lagi kami tetap optimis Bahwa COC ini akan diselesaikan uh, Dengan harapan bahwa apa yang kita bahas Di meja perundingan juga bisa Terefleksikan di lapangan Jadi tidak hanya di meja perundingannya Baik-baik tapi di lapangan uh, Terjadi hal-hal lain uh, Saya kira demikian Pak saya Yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak teman-teman semua Terima kasih Atas penjelasannya sudah mengikuti Pak dengan si teman-teman kita Pak kita kalau ingin bagai kalau kita sekarang mungkin bisa beralih pada beberapa isu terkait perhitungan WNI yang kalau saya lihat hari ini pertanyaan sampai tidak pernahnya, jadi isu ini tetap menjadi satu topik yang menarik minat. Untuk itu saya akan mempersilahkan Pak Yuda untuk memberikan respon langsung atas beberapa hal yang ditanyakan oleh teman-teman dari media. Kami mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah disampaikan teman-teman semua. Ada enam pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak uh, Faizasa. Uh, untuk pertanyaan pertama uh, disampaikan oleh Mbak Fathia dari VOA, uh, Bagaimana perkembangan kasus 2 ABK yang terjun, uh, di laut, terjun di Laut Selat Malaka? Langkah apa yang sudah dilakukan? Uh, bagaimana investigasi? Uh, dan bagaimana uh, menurut Kemenlu apakah moratorium perlu dilakukan? Uh, pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Mbak Devina dari Kompas, uh, apakah uh, 12 ABK dari lagi uh, di Indonesia, ABK Indonesia di kapal Lusin Yuan Yu-901, uh, apakah sudah dipulangkan dan bagaimana perkembangan investigasi. Jadi kami coba menjawab uh, secara bersamaan dua pertanyaan tersebut. Jadi sebagaimana uh, kita sudah sampaikan uh, pada press briefing sebelumnya, dua ABK warga negara Indonesia telah uh, memutuskan untuk loncat dari kapal Lusin Yuan Yu 901 dan uh, kejadiannya di sekitar perairan Selat Malaka. Kemudian uh, kedua ABK kita tersebut uh, ditemukan oleh nelayan pada tanggal 6 Juni 2020, diselamatkan. Uh, kedua ABK tersebut uh, berasal dari uh, Kabupaten Pematang Siantar dan juga berasal dari Sumbawa. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Polri, uh, Polda Kepri telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini. Uh, pada tanggal 15 uh, Juni yang lalu, uh, Polda Kepri telah menetapkan tiga tersangka terhadap uh, kasus ini. Uh, berdasarkan hasil penyelidikan, uh, keduanya diberangkatkan oleh PT MTB yang berada di Jawa Tengah dan uh, Direktur maupun Komisaris dari uh, PT. MTB ini sudah juga uh, ditangkap dan menjadi tersangka oleh uh, Polda ditetapkan oleh Polda Jawa Tengah untuk kasus uh, ABK yang lain. Lalu uh, selanjutnya dapat kami juga sampaikan uh, Kementerian Luar Negeri tentu bekerjasama dengan KBRI kita di Beijing telah menyampaikan komunikasi-komunikasi melalui jalur diplomatik untuk menyampaikan concern terhadap berbagai kasus yang muncul yang eh, dihadapi oleh para ABK kita. Eh, dalam hal ini eh, kami sudah mendapatkan informasi bahwa Kemlu RET, eh, Kemtan RRT dan juga Pemprov Leoni, eh, Pemkot Dalian dan instansi perikanan praktek di Tiongkok telah eh, melakukan eh, langkah lebih lanjut memenuhi permintaan kita. Dan dalam hal ini Pemkot Dalian telah membentuk satgas antar departemen untuk melakukan investigasi yang komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu terkait dengan pelarungan jenazah, pembayaran gaji, kondisi di atas kapal, dan isu-isu lainnya. Nah, menindaklanjuti hal ini juga Kementerian Luar Negeri siap bekerjasama, membantu memfasilitasi kepolisian Republik Indonesia jika memerlukan kerjasama investigasi dengan pihak RRT melalui mekanisme mutual legal assistance. Lalu terkait dengan kebijakan moratorium, tentunya kebijakan ini uh, perlu dibahas uh, antar kementerian lembaga. Selain dengan kebijakan tersebut, tentunya kita juga perlu uh, melakukan perbaikan-perbaikan uh, terkait dengan tata kelola penempatan kita, sehingga pelindungan ABK kita sudah dimulai sejak dari duduk hingga nanti ke hilir. Pertanyaan yang ketiga eh, disampaikan oleh Kompas juga terkait dengan eh, bagaimana KBRI-KJRI mengkoordinasi pertolongan bagi pekerja migran kita yang terpaksa harus pulang di tengah isolasi di sejumlah negara dan saat mereka tiba di dalam negeri apakah ditangani KEMLU ataukah kementerian eh, lainnya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar di banyak negara berdasarkan situasi report terakhir who ada sekitar 216 negara yang terdampak. Banyak negara yang telah melakukan kebijakan pembatasan perba, e, pembatasan pergerakan bagi penduduk di satu negara tersebut dan tentunya ini juga berdampak kepada warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Perwakilan RI e, di seluruh dunia ada 29 perwakilan RI, e, 129 perwakilan RI dan juga KDI kita di Taipei yang terus memantau dan memberikan bantuan kepada warga negara kita yang terdampak terhadap kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh negara setempat. Ada dua hal utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya kita memberikan bantuan e, logistik kepada warga negara kita yang paling terdampak dan yang paling rentan terhadap kebijakan pembatasan pergerakan tersebut. Hingga saat ini tercatat total 481.000 858 paket bantuan telah didistribusikan oleh perwakilan-perwakilan kita kepada masyarakat Indonesia yang paling terdampak. Dalam uh, catatan kami, warga negara Indonesia yang paling terdampak adalah uh, kelompok uh, pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai guru harian lepas, jadi tidak mempunyai uh, majikan tetap. Sehingga, uh, itu menjadi salah satu fokus utama uh, dari perwakilan kita untuk uh, kita dapat berikan uh, bantuannya. Lalu, bentuk bantuannya kedua tentunya adalah fasilitasi uh, pemulangan. Dalam konteks ini, adalah fasilitasi menggunakan mekanisme repatriasi mandiri. Nah, dalam uh, hal ini, uh, Kementerian Tenaga Kerja telah menyampaikan himbauan juga kepada pekerja migran kita, terutama. Dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan imbauan juga kepada para mahasiswa kita yang sedang belajar di luar negeri. Jika memang kondisinya masih memungkinkan untuk tetap tinggal tetap tinggal di negara tersebut Tapi jika dalam suatu situasi tertentu mereka harus pulang ke Indonesia sebagai contoh untuk pekerja migran kita yang telah selesai masa kontrak kerjanya atau mahasiswa yang telah selesai masa studinya sehingga visanya akan segera habis dan harus segera pulang ke Indonesia maka perwakilan RI siap untuk membantu uh, memfasilitasi kepulangan mereka melalui mekanisme repatriasi mandiri uh, dalam hal ini uh, dalam situasi pembatasan pergerakan tersebut uh, peran KBRI adalah untuk membuka akses membuka akses-akses penerbangan baik itu penerbangan komisial, komersial maupun penerbangan unscheduled commercial flight dalam catatan kami uh, fasilitasi eh, bantuan yang telah diberikan oleh perwakilan kita di seluruh eh, dunia. Tercatat terdapat 8.103 warga negara kita yang telah difasilitasi kepulangannya melalui mekanisme repatriasi mandiri. 8.103 tersebut tersebar di 48 eh, negara. Lalu kemudian eh, Kementerian Luar Negeri eh, dalam eh, proses ini juga tentunya bekerjasama dengan erat eh, dengan Gugus Tugas Nasional uh, percepatan penanggulan COVID dan juga Kementerian/lembaga terkait untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya imported uh, cases seperti itu. Jadi beberapa uh, langkah uh, seperti pengecekan uh, setiap warga negara Uh, diwajibkan untuk melakukan pengecekan PCR. Jika mereka tidak bisa melakukan di luar negeri, maka pengecekan PCR uh, dilakukan di Indonesia dan kemudian menjalani wajib karantina hingga hasil tes uh, PCR-nya keluar. Lalu pertanyaan uh, keempat uh, terkait dengan situasi warga negara Indonesia yang terinfeksi di Arab Saudi yang jumlahnya terus bertambah. Uh, untuk 175 WNI yang stabil, mayoritas statusnya bekerja sebagai apa? Dan untuk 125 WNI yang terinfeksi di Malaysia, bagaimana kondisinya? Kami coba uh, jawab. Jadi berdasarkan data kami, mungkin uh, kami memberikan koreksi uh, yang benar. Berdasarkan data yang kami uh, ada, sehingga saat ini, per 16 Juni 2020, terdapat 141 warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19 di Arab Saudi, 76 masih dalam perawatan, 42 dinyatakan sembuh, dan 23 orang meninggal dunia. Sebagian besar eh, warga negara kita yang terjangkit COVID-19 ini adalah kelompok pekerja migran kita, terutama eh, berada di eh, Mekah, Madinah dan juga Jeddah karena memang penyebaran eh, COVID-19 masih eh, relatif tinggi eh, di sana. Penambahan ini juga terjadi karena memang pemerintah Saudi melakukan tes secara masif kepada penduduk yang ada di sana. Lalu untuk di Malaysia, berdasarkan data terakhir yang kami dapat, jumlah warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 terdapat 167 orang. Wengi, dengan detail sebagai berikut, 125 orang dalam perawatan, 40 dinyatakan sembuh, dan 2 meninggal dunia. Uh, otoritas uh, Kesehatan Malaysia uh, melakukan perawatan kepada warga negara kita Untuk detailnya memang uh, tidak dibuka oleh otoritas, otoritas tempat uh, karena alasan uh, privasi Lalu pertanyaan yang kelima Terkait soal uh, kasus pencurian tas Louis Vuitton uh, oleh seorang WNI di uh, Melbourne uh, Bagaimana langkah-langkah KJRI dalam melakukan penampingan hukum uh, Dan bagaimana kelanjutannya jadi dapat kami sampaikan bahwa segera setelah KJRI kita mendapatkan informasi mengenai kasus ini, langsung Ibu Konjen Melbourne bersama staf telah menemui keluarga yang bersangkutan yang kebetulan juga tinggal di Australia untuk menjelaskan mengenai prosedur hukum yang terjadi di, yang ada di Australia termasuk juga bentuk-bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh pihak KJRI jika keluarga memang meminta. Dalam pertemuan tersebut, eh, pihak KJRI mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga telah menunjuk eh, pengacara untuk melakukan pendampingan hukum eh, terhadap yang bersangkutan. Dan eh, berdasarkan informasi juga, eh, tanggal sidang eh, untuk kasus ini dijadwalkan pada tanggal 2 Oktober 2020. Dalam hal ini, tentunya eh, KJRI eh, senantiasa akan memastikan proses hukum yang berlangsung untuk memastikan hak-hak yang bersangkutan dapat terpenuhi dalam sistem peradilan setempat lalu pertanyaan yang terakhir dari Mas Geri Kumparan ada berapa jumlah WNI jamaah tablik yang masih belum pulang ke Indonesia jadi berdasarkan data terakhir per 16 Juni 2020 terdapat 799 warga negara Indonesia anggota jamaah tablik yang tersebar di tujuh negara yang uh, sedang kita upayakan pemulangannya ke Indonesia jadi sebagai detail kami dapat sampaikan dari uh, 799 WNI tersebut 751 ada di India 13 ada di Nepal 12 ada di Oman 10 ada di Malaysia 7 ada di Pakistan 5 ada di Nigeria dan 1 ada di Thailand dalam catatan kami eh, tidak ada anggota jamaah tablik yang terinfeksi eh, COVID saat ini. Semuanya sudah eh, ada yang sebelumnya mengalami sakit, tapi semuanya saat ini sudah dinyatakan eh, eh, sembuh saat ini. Demikian eh, enam pertanyaan yang eh, sudah kami respon. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih masih Begankan sekalian, akan sudah merespon beberapa isu lainnya diatang oleh Begankan Beberapa isu ter terkait dengan uh, penanganan COVID-19, utama terkait masalah vaksin, dan beberapa isu lainnya terkait pada perkembangan global dan di regional kita. Uh, pertanyaan diajukan dari Republika kerjasama vaksin, saya ingin mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, saib beliau menghadiri ministerial coordinating group on covid-19 MCGC di situ Ibu Menlu secara jelas dan tegas menyampaikan Indonesia sangat mendorong kolaborasi global dari mulai manufaktur, penelitian dan lainnya dari para pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan vaksin covid-19. Dengan sendirinya itu menjadi pegangan Kementerian Luar Negeri dalam terus memperjuangkan kerjasama internasional bagi bagi uh, pengembangan vaksin itu sendiri strategi, strategi pemerintah memang adalah uh, pertama kita sudah membeli konsorsium nasional yang dikembangkan um, yang bertugas untuk mengembangkan vaksin Indonesia sendiri dan bagaimana melalui jalur diplomasi kita bisa bekerjasama uh, untuk juga uh, mempercepat proses pengembangan melalui kerjasama internasional. Jadi pada intinya memang dari satu sisi kita mencoba meningkatkan kemandirian kita untuk membangun satu kapasitas, namun di sisi lain pemerintah juga terus mengupayakan kerjasama dengan pihak internasional. Di antaranya adalah biofarma telah melakukan engagement dengan pihak asing, dan dalam waktu dekat juga sebenarnya hal-hal yang serupa sudah diperjuangkan oleh perwakilan kita antara di Beijing. Hal, hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri besok di istana saat beliau berbicara mengenai kerjasama internasional kita dalam pengembangan vaksin. Pertanyaan selanjutnya adalah eh, mengenai dari Wela, Ibu Wela dari iNews mengenai pengumuman dari Inggris asal ditemukannya eh, obat eh, untuk penanganan Covid-19. Pada prinsipnya eh, semua temuan itu adalah baik karena pada saat sekarang Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat internasional bagaimana kita bisa uh, memitigasi dampak dari COVID-19 dan penemuan obat yang secara klinis bisa juga uh, diatakan berhasil tentunya akan uh, menjadi perhatian masyarakat internasional. Uh, kita mencatat bahwa BUMN kita, misalnya Kimia Farma adalah salah satu uh, BUMN juga yang mengguna yang mengembangkan atau mengembangkan obat kurang lebih serupa dengan apa yang saat sekarang diumumkan oleh pihak Inggris. Jadi pada intinya, eh, semua negara berlomba-lomba secara positif, semua pihak eh, yang mau produksi obat, semua juga mencoba eh, datang dengan satu obat yang bisa mengatasi eh, COVID-19. Dan semua temuan itu, apa yang disebutkan sebagai satu temuan itu adalah yang baik dan akan membantu masyarakat internasional. Di selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Wela juga mengenai apa yang disebutkan dengan digelontorkannya 14 triliun oleh Inggris untuk pengadaan vaksin COVID-19 tingkat global, uh, yang perlu kami garis bawahi bahwa uh, baik Indonesia dan uh, Inggris tergabung dalam International Coordination Group yang diprakasai atau diinisiasi oleh Kanada dalam pembahasan isu-isu terkait COVID dan uh, pengembangan vaksin, uh, tentunya ini adalah satu forum yang sudah melibatkan kedua negara. Dan diharapkan uh, melalui forum ini juga kita bisa come up atau datang dengan satu proposal pengembangan vaksin itu sendiri. Jadi dengan dalam prinsipnya Indonesia dan Inggris sudah berada dalam satu grup yang memang fokus untuk penanganan pengembangan uh, vaksin melalui satu inisiatif yang didorong oleh International Coordination Group. Jadi secara uh, kelembagaan kita sudah terlibat dalam satu organisasi yang memiliki tujuan yang sama dengan pihak Inggris. Pertanyaan selanjutnya mengenai dari Christie Suara Pembaruan, e, ini juga hal-hal yang mungkin bisa disimak besok saat Ibu Menteri Luar Negeri menjelaskan e, mengenai kerjasama internasional kita dalam pengembangan vaksin. Rekan-rekan sekalian e, sekarang beralih ke isu bilateral dan regional, ada pertanyaan dari Australia, Australian Financial Review dan juga Kompas, Melihat perkembangan adanya ketegangan di Semenanjung Korea dan juga dalam hubungan antara India-Cina, pada prinsipnya Indonesia mengikuti dari dekat berbagai perkembangan ini, dan tentunya kita berharap pihak-pihak yang terkait dapat melakukan langkah-langkah bagi peredaran ketegangan, karena pada saat sekarang di mana masyarakat internasional ter terfokus pada upaya penanganan masalah COVID, tentunya setiap perkembangan internasional yang berpotensi menimbulkan instabilitas akan juga uh, mengganggu upaya bersama internasional untuk mengatasi uh, Covid-19. Uh, ada pertanyaan lanjutan terkait isu ini oleh australian Financial Review mengenai kaitan ketegangan hubungan antara India dan China uh, dalam upaya uh, melihat peran keikutsertaan India dalam RCEP. Sejauh yang kita ikuti dalam pembahasan RCEP sejauh ini, negara-negara uh, yang sudah tergabung dalam ARCEP atau sudah mengikuti proses ARCEP masih terus melakukan uh, pendekatan untuk uh, mengikutkan India dalam kerjasama ARCEP itu sendiri. Jadi uh, kita belum bisa uh, memberikan satu hasil yang konklusif karena perjanjian itu sendiri diharapkan baru diselesaikan uh, setelah semua liga drafting diselesaikan uh, pada, diharapkan akan selesai pada tahun 2020 ini rekan sekalian ada dua pertanyaan terkait Travel Bubbles dari Kyodo dan Voice of America. Uh, saya juga menyampaikan uh, rekomendasi agar teman-teman mengikuti briefing yang disampaikan oleh Ibu Menteri luar negeri besok di istana. Karena salah satu hal yang akan diangkat beliau adalah terkait dengan uh, progres atau kemajuan uh, Travel Bubbles konteks Indonesia. Rekan-rekan sekalian, uh, selanjutnya ada pertanyaan dari Asahi Simbun mengenai uh, Laut Cina Selatan dan submission yang bisa lakukan dalam respon submission China di uh, UN pada intinya uh, penyampaian nota uh, hanya uh, menegaskan kembali posisi Indonesia, apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam respon uh, nota yang disampaikan RRT sebenarnya merupakan penegasan kembali posisi Indonesia yang konsisten dan sebenarnya posisi Indonesia sudah pula diketahui oleh publik namun melalui submisi itu maka uh, submisi itu merupakan korespondensi diplomatik yang kemudian uh, ditercatat dalam forum PBB jadi uh, itu prinsipnya mengapa kita uh, juga mengeluarkan nota diplomatik untuk mempertegas kembali posisi Indonesia atas isu Laut Cina Selatan Uh, pertanyaan dari Fortia dari Voice of America mengenai strategi khusus dalam penanganan uh, Etiket atau tek, uh, apa yang direncanakan atau statement Israel melakukan pendudukan wilayah West, uh, apa, uh, tepi barat uh, Kalau strategi tentunya tidak bisa kita sampaikan secara terbuka Karena uh, dengan demikian uh, yang kita ingin garis bawahnya adalah um, Indonesia, khususnya Menteri luar negeri telah sangat aktif sejak beberapa waktu lalu untuk terus menggalang uh, posisi bersama negara-negara di dunia untuk secara tegas menolak uh, apa yang disebut dengan niat Israel untuk menduduki wilayah tepi barat. Dengan demikian uh, kita berharap apa yang bisa digalang pada saat sekarang dan akan terus kita galang dalam waktu ke depan dapat uh, menghindari dunia internasional di ketegangan baru akibat Uh, tindakan Israel yang dijanjikan akan dilakukan pada bulan Juli nanti, awal Juli uh, M Menteri Luar Negeri telah menyampaikan cukup banyak surat kepada mitranya, termasuk kepada Sekjen PBB, dan apa upaya diplomatik yang telah kita lakukan juga mendapat tanggapan yang sangat positif termasuk saat diadakan Extraordinary Meeting OIC beberapa hari lalu jadi pada prinsipnya kita terus membangun momentum, momentum internasional untuk memberikan tekanan politis uh, dengan demikian Harapan kita bersama Apa yang disebutkan oleh Israel Niatan pendudukan tidak dilakukan Kenakan sekalian uh, Saya rasa saya sudah meng banyak hal uh, Menyangkut apa yang ditanyakan Ada satu Melalui aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan Di dekat Perairan Natuna uh, Sebenarnya ingin kami garis bawahi Adalah dari sisi hukum, hukum internasional, kita sangat yakin apa yang menjadi penetapan batas wilayah kita setelah mendapat uh, kejelasan dari hukum, uh, dan dapat dibenarkan dari hukum internasional. Namun yang tentunya perlu terus diaktifkan adalah aktivitas uh, di, di wilayah sekitar Natuna, apakah dalam konteks perikanan, dalam konteks pembangunan, dan demikian dengan tingkat kehadiran yang tinggi maka presence Indonesia di wilayah ZEE kita Uh, lebih merupakan penegasan bahwa wilayah tersebut secara hukum internasional uh, adalah wilayah Indonesia, wilayah uh, zona ek ekonomi eksklusif Indonesia. Rekan-rekan sek sekalian, uh, kami mencatat bahwa semua hal yang ditanyakan sudah kami coba cover. Uh, sekali lagi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekal sekalian dalam press briefing pada sore hari ini. Uh, kami tegaskan kembali. Uh, mengundang rekan-rekan sekalian untuk hadir dalam acara press briefing uh, Ibu Menteri Luar Negeri Istana besok hari, karena ada beberapa hal yang ditanyakan oleh rekan-rekan akan lebih relevan lagi apabila disimak langsung penyampaian oleh Menteri Luar Negeri baik teman-teman sekalian, uh, selamat sore uh, sekian dari kami berdua tadi bertiga dengan Pak Hose sampai kita uh, ketemu kembali di minggu yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh